nah sekarang sekarang saya akan bahas tentang beasiswa di LAMS gitu ya um, jadi LAMS ini menawarkan beasiswa untuk di, biasanya di setiap departemen gitu jadi di departemen itu dikasih alokasi berapa mahasiswa yang akan akan dibiayai dalam waktu itu, gitu ya um, dan ini tidak terbatas untuk EU atau atau UK citizens karena ada beberapa beasiswa di sini yang restrktif uh, untuk beberapa orang aja gitu seperti UK atau UK citizen jadi Intinya adalah sangat kompetitif karena um, apa ya, uh, kompetisinya itu global gitu ya. Nah beasiswa ini diberikan oleh kampus sehingga tanggung jawabnya langsung ke pihak departemen. Tanggung jawabnya apa? Uh, kewajibannya apa nih sebagai penerima beasiswa gitu ya? Saya harus menjadi graduate teaching assistant selama tiga tahun. Jadi saya harus memenuhi 200 jam per tahun untuk mengajar. Tutorial, seminar, workshop untuk S1, atau saya mungkin membantu uh, dosen saya di uh, kelas dia di S2 itu juga kadang terjadi. Saya juga harus mengoreksi ujian dan tugas uh, cukup banyak itu uh, dan juga mengawasi ujian. Nah, untuk pen hak, hak penerima beasiswa adalah bebas tuition fee dan mendapatkan living loan selama tiga tahun, yaitu sekitar 14.000 belas uh, posteling per tahun dan itu cukup itu sangat-sangat cukup untuk untuk ukuran mahasiswa ya gitu jadi untuk hidup layak itu menurut saya cukup karena kalau dibagi 12 itu sebenarnya uh, lebih dari LPDP jujur aja jadi waktu saya saya S1 S2 nya pada LPDP itu dapat 1050 kalau sekarang saya dapat 1200 dan kalau dibandingkan saya uh, mengajar saya, saya mengajar nih mengajar uh, lalu Uh, dapat uang gitu ya, jadi bukan bukan bukan bukan dari skema beasiswa itu juga ini lebih tinggi gitu. Jadi rate-nya ini sangat sangat sangat sangat generis sebenarnya. Um, tapi visa asuransi kesehatan atau NHS tiket pesawat tidak ditanggung oleh departemen. Jadi teman-teman kalau misalnya dapat beasiswa ini, anda teman-teman harus bisa meng-cover uh, visa asuransi kesehatan dan tiket pesawat. ini cukup mahal sih saya dulu seperti Saya harus bayar sekitar 20-an juta atau berapa untuk visa sendiri gitu. Kadang 4 tahun ya. dan asur dapat tapi di selama di sini asuransi kesehatannya gratis gitu. Eh sorry, kesehatannya gratis. Gratis. Kesehatannya proses pendaftaran S3 waktu itu uh, jadi saya mengotak supervisor saya mengotarkan ketetaikan untuk melakukan riset dengan dia dia memberi, memberikan pilihan topik lalu saya memilih satu lalu saya membuat proposal nah selama dua atau tiga bulan itu saya melakukan korespondensi dengan dosen uh, calon supervisor saya dan dan, dan saya uh, intinya saya menulis proposal saya kirim ke dia dikasih koreksi kirim balik saya koreksi koreksi kirim balik kayak gitu terus itu hampir dua sampai tiga bulan mulai dari Desember sampai Februari um, cukup, cukup melelahkan karena karena itu hampir sama kayak skripsi lagi gitu ya, um, cuma ya worth it gitu. Uh, dan Juga saya harus menyiapkan motivation letter, uh, menyiapkan CV jika belum menyiapkan IELTS tentu full. Karena saya dulu lulusan dari Lancaster University dan mereka sudah tahu saya, jadi saya tidak perlu mengumpulkan IELTS waktu itu. Jadi uh, saya terakhir ambil IELTS 2016. Um, dan juga, ini penting menyatakan kesediaan untuk ikut beasiswa kampus. Jadi, jadi prosesnya itu sama seperti pendaftaran S3 lainnya, cuman ketika Anda nanti memasukkan uh, profil Anda gitu di, di, di, di aplikasi, Anda harus centang uh, di bagian kesediaan untuk ikut beasiswa kampus. gitu. Dan juga, men akhirnya menunggu, uh, menunggu seleksi, jadi itu proses pendaftaran S3, dan untuk mendaftar uh, untuk beasiswa di Lancaster. Potensi beasiswa lain di UK itu cukup banyak sebenarnya kalau teman-teman mau mencari gitu ya. Nah, uh, jadi biasanya kalau di kampus UK itu ada beberapa cara untuk bisa dapat uh, funding. Pertama kayak tadi, kayak saya tadi, dapat dari uh, school gitu ya. Atau misal dosen, biasanya di engineering nih, dia dosen punya project, research, ada research grant dan dia punya uang. Dan dia uangnya itu untuk um, biayain mahasiswa gitu, PhD gitu ya. Um, atau aja teman saya yang dia dapat di SRC itu dia di uh, statistik gitu dan itu cukup generous juga lebih generous saya um, kalau mau tahu kalau mau tahu uh, informasi itu bisa melihat, bisa cari di jobs.ac.uk dia ada lowongan S3 ini salah satu contohnya di um, ya, salah satu contohnya ya jadi uh, untuk lowongan S3 gitu atau cek di website Universitas tersebut karena SDG kan cukup spesifik biasanya teman-teman harus harus cari orang yang benar-benar meneliti di bidangnya lalu mencoba approach gitu ya terus nanti baru um, baru kita melakukan proses aplikasi kalau misalnya nggak ada kalau misalnya mau tetap di universitas itu sendiri itu tersebut gitu ya lebih baik uh, um, bikin newsletter atau apa sehingga update nya cepat dan cek email gitu nah untuk Lam sendiri itu tidak hanya di manajemen science dulu ada juga di, di jobsite. uk uh, ekonomis juga buka teman saya dari accounting juga ada yang dapat dia orang Indonesia um, dia juga dapat beasiswa dari untuk accounting, um, accounting uh, department ya department accounting finance itu untuk beasiswa di UK